okeh okay, lawa lain buka ilmu tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim hamdan wa syukranillah hamabad yang saya hormati Sahabat-sahabat, aduh, subscriber, sok terus yang dibela. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam, malam yang berbahagia, berbahagia. Anak makin be, main dual duel, duel, duel, duel, kayak adu tinju. Aduh, skala kaku, sudah, udah papa. Wih, lu jual, saya belilah, Lu jual, aduh, lu jual. Lu jual, saya borong. wis konon-konon, harus jadi duel, duel, duel. Mau duel, duel, duel, wis tanggung. Jadi, aduh, ngos-ngosan, udan lagi, Caprak, puas jangan kenceng-kenceng. Ini saya sengaja, saya nyari tempatnya di sepi orang untuk biar konsentrasi. Ada dukun santet, ajak duel, istilah. Turuti, turuti. Solawatnya jangan kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, aduh, deg-degan. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi bi barakatihim wahdinal husna bihormatihim hurmatihim rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim sholawat dan selawat istighfar sahabat saja tapi sangat fis langsung bah. aja aduh deg, deg-degan yang caprak yang caprak sampai hujan-hujanan. Saya di sini sahabat saya bikin surat pernyataan, ada surat pernyataan. Jadi permintaan dukun santet itu minta bikin surat pernyataan, saya sudah disiapkan. Nanti kita berdua itu sepakat untuk tidak saling menuntut itu sampai kehujanan. Ini ada di atas materai dan juga ada saksi-saksi. Nanti saya akan diperlihatkan sama dukun santet itu. Aduh. Doain saya, Damran. Lama fi musyirah, tidak masalah Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamd Nah, suat kenyataan, saya temuin sampai hujan-hujanan, aduh Assalamualaikum hmm. Assalamualaikum, Pak Ini hmm. saya tadi, maaf, uh, mengganggu rada hmm. lama dari tadi saya tungguin ke datang-datang eh? datang-datang sini bawa pakai payung buang payungnya ada, buang! aja ngegas gue pak santai-santai Ustaz Ustaz takut air buang! siap bos ditungguin udah berjam-jam ke datang-datang tadi saya bikin surat pernyataan aja ngotot bye. Ya, jangan ngotot, jangan ngotot lawas pisang sirako oke oh. Yo, saya wiss kita mau percaya bewiss catat bewiss Yo, iya saya ngasih diun gus catat hei gus gusnya orang UGKB-an tangan tangan dulu tangan tangan, tangan tangan tangan tangan tangan so. tangan gimana ini ya iya guys ya, ya. okay, saksi kamera yuk saksi kamera iya ini sahabat saya sudah bikin satu pernyataan pernyataan ini beliau namanya adalah Pak Emet dan saya ujang Bustomi Cirebon saksi-saksi ada kamera kami sepakat menyatakan bahwa tidak akan saling menuntut di dalam atau ad, apa di dalam adu kesaktian dan jajal ilmu bila mana di antara kami ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia demikian suat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oke, okay. ya nama saya Ujang Bustomi. Hmm. Teh, emot lain, Emed. Emed. Ya guys, ya simpan di. Kita ditungguan tungguan mana, kita mana, Pak? Si cicing, si cicing, cicing. Menurut. Cicing, cicing. So, Tunggu, kumaha. Ayo, kumaha. Ayo, dirinya kumaha. Oh. Ngelecekan ke orang. Ngelecekan ke orang. Ngelecekan segalanya. Dukun di Basmi Kabeh. Dukun, bisa orang hapus mie dukun. Udah eh, di basmi orangnya, orangnya deh. Hati aku mana? Teh ngomongnya udukun di basmi sayang eh. dan basmi dukun. Saya silaturahmi, bos. Ulasan, misalnya turah. Ulasan, ulah salah paham. Singgung ya, ulah salah paham. Jangan sampah, jangan salah paham, paham. Jangan sal paham bos. Jangan salah paham ya. So, kumaha? Ayah adu Aduel muzik orang lain. Aduel mau kumaha? Aduh ilmu kumaha? Beh, ayah deh Naon. Naon bae di layanan. buka ilmu naon? orang buka loba 83 jurus urang. Terus kumaha? Abi bang dual jurus urang. Heeh, sok. Ayo. Langsung aja na. Ayo nang kene. Sok. Sakala. Ya, Cek nyopot baju sarua. Tong usah dibuka. Geus saya nyopot baju sarua. Ditunggu wan ya ge. Yo. Ditunggu wan ditari teh datang datang. Nyempot we merenya sudah dicopot guys saya copot peci bel, oke ditungguan, ayang aku maju ngura, buru mana bus musi cengke, santai, non, sok, kakek adio maju, ayah kawannya wo, ayah kawannya sok, saya MTZ lah, eh Oh, no. Warped oh, no. gua joros. joros Oke, lawan buka Lawan kawannya wo. Halo, joros Oh! <clears throat> <coughs> <tuk> lawan terus lawan, lawan, ayo oke ayo kawan nih kirim mau keluar ke ngebayar aku udah aku siap mual, 啊嗨 Ayuh fangfa bi barakati wahinal husna wala han haru jati wa di kanakoi Ah! Ah! Ah! ha harus siapet. Aduh. Tepat. Aduh. banyak oh, Banyak-banyak. Lihat, aduh, ucapnya, jangan pernah takut. Saatnya setan beleks kampret, bekempet lah, sholat, sholawat sholat di sigpar, sigpar perbaiki sholat, perbaiki sholat, dan beleks setan akhirnya kampret, bekempet. Ah, tuh, tuh beb perbaiki sholat, perbaiki sholat, sholat sholat sholat di perbaiki sholawat, sholawat, sholawat yang banyak, sigpar berbagi solat wis jangan berpikir, takut sama santet setan belek kepret wis kepret. lah pala kaku paling bener setan belek Aduh senda bongkranger dia biarin aja sih modar-modar-modar mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi contoh kita jangan pernah takut santai tanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah sani tidak akan bakal nyentuh kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa kepada Allah jangan pernah menyekutukan Allah sahabat innahumma yusribillah wama yusribillah fakut haramallahu alaihi jannah barang siapa orang yang menyentuhkan Allah maka bau surganya haram-haram halus -haram. enggak bakal bau surganya jangan-jangan pernah sahabat menyekutukan Allah jangan-jangan-jangan pernah berbuat walaupun kecil menyekutukan Allah jangan pernah jangan pernah kita jangan pernah membenci sesama manusia jangan kita semua saudara kita seiman saudara jangan pernah gontok-gontokan aduh gontong gondokan jangan-jangan ayo kita bersama-sama perangi kemusyrikan sahabat kita perangi semua orang-orang yang menghitungkan Allah jangan kalau kita masih seiman seislam, islam ayo kita rukun rukun rukun rukun Wesh, aduh tarung apa sih yang diributin jangan kita saling serang saling fitnah jangan jangan ayo bersama sama kita sholawat sholawat, sholawat bersama-sama agar negeri kita ini menjadi barta tun tayyibatun barubun khufur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huh?